Oke teman-teman kembali lagi di vlog kita hari ini dan kita sekarang sudah posisi di kapal teman-temannya. Jadi hari ini kita mau vlog mau melihat-lihat seputaran kapal ini ya tempat kita bekerja ya Sama dengan rumah kedua saya ini teman-teman ya jadi dukung terus channel saya ini dan jangan lupa tekan subscribe-nya ini dia teman-teman seputaran kapal saya ini dan di sini itu teman-teman lagi sibuk main HP ya kalau di kapal itu jadi sibuk-sibuk sendiri semuanya dan ini seputarannya dan kita di lantai bawah dia ada tiga lantai ya tiga lantai guys jadi ini sekelilingan kita putar dulu ke belakang ke buritan dan inilah buritan kapal takut Dan itu tarikannya tongkang 6000 ton Muatannya 6000 ton ya muatannya Teman-teman Jadi seputaran ini Dan kita Ini buritan kapalnya guys ya nah, ini pakai winds Wings Jadi talinya itu enggak pakai tenaga nasi lagi Ada wingsnya Jadi enak aja kalau kita mau panjang tali pendek tali kita pakai winds oke teman-teman dilanjut dan kita ke sisi kanan kapal dan sisi kanan kapal ini ke depan terus ini ruangan kamar mesin guys ya dan terus lagi ke depan kita mau ke haluan kapal haluan kapal takut di atas anjungannya lantai 3 guys jadi kehaluan haluan ini inilah haluannya guys haluan kapal jadi kemana haluannya ke depan nah inilah yang nama haluan kapal guys nama haluan kapal dan kapal ini nah ini GT nya guys nampak GT nya GT nya 232 pembuatannya 2013 itu guys ya itu kapalnya kita ini guys. Semua ada di situ tertulis semua. Oke, jangan lupa subscribe guys ya. Dan terima kasih yang sudah mendukung channel saya ini dan kita terus buat video nanti di tengah laut guys. Oke, ini kita masuk sekarang. Kita masuk di lobby di ruang tengah dan ruang makan. Nih. Ini di ruang makan guys ya. Jadi kalau kita mau makan di sini lah guys mau kumpul-kumpul di sini dan ada freezer juga ini Koki juga sudah sedang masak-masak sedang makan siang kita guys jadi inilah masakannya tuh masakan guys Oke kita lanjut lagi guys ya nanti kita ke cek kamar mesin dulu ruangan kamar mesin dan kita enggak tidak masuk ya kita cuman lihat uh, posisinya ada berisik kalau di bawah guys ya di kamar mandi juga ada nah itu di bawah itu guys uh, di kamar mesin ya guys ya jadi di kamar mesin itu berisik ya karena ada kendaraan lampu jadi kita enggak turun lah yang perlu turun kita guys ya. Jadi saya di sini sebagian sebagai uh, kru deck bagian di atas guys ya. Jadi, kru deck dan kru, kru kapal, ada kru mesin juga ada guys ya. Nah, ini anjungannya ini. Di anjungan dan oke okay lah guys ya. Terima kasih dan sampai jumpa di vlog selanjutnya.